Coba kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang gitu bagaimana cara mengatasi suara speaker laptop yang kecil ya dan mungkin kalian juga sebelumnya melakukan perubahan mungkin update Windows dan sebagainya atau mungkin kalian baru instal ulang juga dan kok kenapa suaranya lebih kecil dari sebelumnya gitu Padahal sebelumnya gede gitu suaranya gitu jadi untuk ngefixnya gitu ya kalian uh, bisa mengupdate driver kalian gitu ya di Steam di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya Driver Booster. Ini aplikasinya gratis juga, kalian bisa langsung aja download di Steam atau kalian misalnya mau download dari website pun silahkan. Cuman kalau saya lebih suka dari Steam karena lebih simpel aja. Nah di sini kita akan langsung launch aja untuk driver Booster-nya. Dan di sini kalian kalau misalnya ada UAC atau mungkin di Control, kan uh, minta konfirmasi kalian klik ya yes saja. Dan di sini kalau udah muncul kayak gini kalian klik scan aja. Walaupun di sini saya menggunakan versi yang gratis, di sini saya masih bisa update driver dan nggak ada. Uh, nggak ada misalnya apa nggak ada hambatannya gitu biasanya kan kalau efek dikikatis ada ke uh, kalau misalnya mau update harus bayar dulu enggak gitu ini kalian uh, kalau kalian melihat di sini yang di outdated atau mungkin yang uh, usang gitu yang udah jadul gitu gitulah kalau bahasa Indonesia-nya kalian di sini bisa langsung klik yang update now aja atau mungkin kalau kalian misalnya mau update cuma satu doang kalian klik salah satu aja jangan diklik semua dan kalian butuh internet gitu dan biasanya untuk untuk update driver itu ya biasanya sih biasanya ya biasanya kecil kecuali update display driver kalau display driver tuh biasanya gede 300 MB sampai 500 MB jadi ya kalian siapin aja untuk uh, kuota internet tethering, Wi-Fi apapun lah gitu kalian klik update now aja atau kalian kalau mau salah satu juga silahkan gitu dan setelah itu untuk saya untuk masalahnya udah hilang gitu jadi masalahnya udah enggak ada lagi speakernya kembali ke normal lagi gitu dan di sini kalau kalian cek misalnya ke device manager sebelum kalian update untuk drivernya kalian bisa ke sini ke sound dan biasanya untuk uh, driver atau mungkin audio uh, device-nya biasanya adalah namanya Realtek ya. Cuman uh, ada juga yang Intel audio atau mungkin apapun itu banyak gitu. Jadi bukan cuman Realtek doang, santai aja. Kalian bisa coba satu-satu kalau kalian enggak tahu, kalian klik properties dan kalian cukup tinggal ke tab driver. Di sini kalian bisa melihat untuk driver datenya adalah 2020, menurut saya ini bisa dibilang baru gitu karena yang namanya driver audio ini nggak sesering diupdate display driver gitu atau mungkin uh, VGA driver ya. Ini walaupun 2021 ya ini bisa dibilang baru gitu. Nah untuk versi yang saat saya mengalami masalah untuk speaker suaranya kecil itu adalah versi 2016 atau 2017 gitu. Saat saya update ke 2020 itu suaranya jadi normal lagi gitu atau mungkin untuk uh, langkah terakhirnya mungkin ya bagi kalian yang punya uh, suara Dolby gitu atau mungkin Dolby atau apapun itu disebutnya kalian di sini bisa ke sound segitu ya. Kalian bisa coba untuk matiin Dolby audionya gitu. Kalian bisa ke playback. Nah, sini kalian cukup tinggal cari aja speaker mana yang kalian pakai gitu ya untuk uh, laptop kalian gitu namanya Dell atau Intel atau apapun itu. Ke tab Dolby Audio, terus kalian cukup tinggal turn on, terus kalian coba lagi untuk turn off gitu. Ya, tinggal lihat aja gitu. Uh, untuk efeknya kayak gimana kalau dimatin atau dinyalain kayak gimana gitu. Biasanya ini membantu. Cuman untuk saya yang membantunya itu adalah dengan update driver. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan tekstur kucing Bye-bye.